<tik> <S Hieronym> Baby bus, hm. aku ingin pergi berpetualang bersama Mio Mio. Pergi ke mana ya, kita? Kiki, aku sedang berada di hutan ajaib. Ada banyak hal menarik di sini. Ayo datang, kita bermain bersama Miu Miu. Oke, ayo naik mobil. Berangkat! Kamu bisa memilih mobil yang kamu suka. Hadiah apakah yang paling bagus untuk Vivi? Berangkat uh.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 Halo Yanghi. Hi. Hi. Den -den, ini hadiah untukmu. Wow. Wow. wow. wow. Aku ingin pergi berpetualang bersama Mio Mio.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 Berangkat!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 Oh, ya! Oh, ya! Oh, Boy. Hi, hi, Momo. Ini hadiah untukmu. Oh. Wow, wow.